Seorang tersangka pengedar sabu-sabu diringkus polisi di sebuah penginapan di Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru Riau. Tersangka berinisial B.Y. alias Ibot, 48 tahun, tidak berkutik saat ditangkap dengan barang bukti satu paket sabu-sabu yang disembunyikan di kantong celananya. Sabu. Dalam pengembangan kasus, petugas menggeledah rumah tersangka di Dusun Padang Merbau, Desa Koto Perambahan. Petugas kembali menemukan 9 paket sabu-sabu siap edar atau seberat 8,13 gram. Polisi turut menyita uang tunai Rp800.000 diduga hasil penjualan narkoba. Penggeledahan rumah tersangka memicu keramaian warga sekitar yang sengaja datang ke lokasi untuk melihat langsung proses penggeledahan. Tersangka sebelumnya sudah menjadi target polisi Menyusul laporan masyarakat yang resah Dengan maraknya peredaran narkoba di lingkungan mereka Dari informasi masyarakat Kemudian kita lakukan pendidikan dan lakukan penggerebekan. Pada saat dilakukan penggerbekan Tersangka mengetahui dan berusaha melarikan diri Kemudian kita lakukan pendidikan dan pengejaran Kemudian tersangka kita dapatkan di salah satu penginapan di Pekanbaru. Pada saat dilakukan penangkapan di Pekanbaru, kita temukan narkotika jenis sabu, satu paket yang ada pada tersangka. Kemudian kita lakukan pembelajahan di rumah tersangka, kita temukan sebanyak 8 paket, beserta uang tunai. Guna penyelidikan polisi tersangka ditahan di Polres Kampar dikenai pasal 112 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.